Halo Papa, apa kabar? bunga Nge Papa akan live streaming di channel Youtube Dream TV, di situ kalian juga bisa ikutan berdonasi untuk anak-anak yatim dari Yayasan Alkitoh, kontribusi dari papa-papa dan mama-mama di rumah. Bagi anak-anak yatim di Yayasan Alkitoh akan sangat bermanfaat. Jadi stay tune hari Jumat jam 7, jam 7, tanggal 5 Juni ya. Kita bakal nge live papa di sini, papa-papa kecil, papa-papa gemas, <laughs> oke okay.